Perburuan rusa, kambing hutan, dan babi oleh manusia menyebabkan harimau kesulitan mencari makan. Dampaknya posisi harimau terdesak. Karena sumber makanan yang semakin menipis, mengakibatkan harimau keluar teritorinya hingga mendekati permukiman warga. Harimau biasanya memangsa rusa, kambing hutan, dan babi hutan. Namun perburuan hewan tersebut secara masif membuat rantai makanan harimau terganggu. Banyaknya korban jiwa di Sumatera Selatan akibat serangan harimau, adalah salah satu akibat menipisnya sumber makanan satwa itu di dalam hutan. Jika merasa terdesak, harimau yang notabene cenderung teritorial dapat menjelajah hingga 20 km keluar dari teritorinya per hari demi mendapatkan mangsa. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Seekor harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae ukuran dewasa dilaporkan memangsa dua ekor ternak kambing milik warga di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Kepala Resor Konservasi Wilayah 15 Tapak Tuan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Aceh mengatakan satwa liar dilindungi tersebut dilaporkan memangsa kambing warga. Keberadaan harimau Sumatera yang memangsa hewan ternak tersebut membuat masyarakat setempat resah. Masyarakat juga diminta mewaspadai kemunculan satwa liar dilindungi tersebut. Ia mengatakan tim dari BKSDA Aceh sudah turun ke lokasi, di mana harimau tersebut dilaporkan memangsa dua ekor kambing masyarakat. Masyarakat juga meminta pemasangan perangkap, namun pemasangan perangkap belum bisa dilakukan karena harus mendapat izin dahulu. Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia. Berdasarkan daftar Satwa Lembaga Konservasi Internasional IUCN, Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera, berstatus kritis dan berisiko punah di alam liar. Bukan hanya harimau Sumatera saja, turun gunungnya Macan dari habitat aslinya di Gunung Sawal, membuat pemerintah Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis mengimbau kepada seluruh warga yang akan beraktivitas di kebun agar selalu waspada dan tidak sendirian. Menurut pemerintahan Desa Cikupa, imbauan tersebut untuk menjaga segala kemungkinan akibat serangan Macan yang saat ini mulai turun kembali ke perkampungan warga di wilayah Cikupa dan sekitarnya. Ia menuturkan, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat ada macan yang berkeliaran di lingkungan warga tersebut dan apabila sedang berada di hutan, jangan sendirian. Selain itu harus membawa kentongan dalam upaya mengusir macan tersebut. Sementara itu seorang warga yang rumahnya berbatasan langsung dengan area kaki Gunung Sawal mengaku sempat melihat macan tutul yang memangsa ayam miliknya pada subuh dini hari beberapa hari lalu. Karena kemunculan binatang tersebut sangat meresahkan masyarakat,